Nah gila gak ada suaranya maaf. bro lagi loh bisa kedengeran kan? Syukurin You got a in me you got a Yo, what's up bro apa kabar semuanya? Halo Mabro, jadi kali ini Mabro Oca bakal mau pakai M13 nih Mabro ya Yang Oca gini, M13 Epic bro ya Ini bentukannya lucu sih, kayak payung gini bro ya Tapi Oca mau ngasih info ke kalian bro Kalau senjata Epic ini ada bugnya bro ya Jadi suara tembakan dari senjata ini bro gitu nggak terdengar bro ya Alias samar-samar lah, masih kedengaran dikit Tapi kecil banget men, ini membantu banget bro ya misal ada bug kayak gini sangat membantu untuk kita yang main CD EMA bro ya soalnya kan kita harus dengar step ya kalau misalnya suara tembakannya itu besar itu kan mempengaruhi pendengaran kita kita jadi nggak tahu habis bunuh mouse yang ini tiba-tiba ada temennya kan kita nggak tahu Mabro, kalau suaranya besar Mabro. nah ini suaranya benar-benar samar Mabro. jadi kalian harus manfaatkan baik-baik ini Oca nggak tahu device ocha yang ngebak atau co2nya yang benar-benar bro karena Oca udah tes, Mabro. Oca udah siapin low ya pakai M13 Mythic juga Oca pasangin supresor ini tetap kedengeran pakai M13 biasa, yang ini pun Kedengeran juga, Ma Bro ya. Padahal ini M13-nya ini, Oca udah siapkan juga, Ma Bro, yang tanpa supresornya. Ma bro, ya, ini Oca udah siapin tanpa supresor, aja men. Suara samar. Yuk kita langsung coba ke training, Ma Let's go, Ma Bro, ini Ocha udah di dalam training mode-nya ya. Ini Ocha juga khawatir, misalnya Ocha bikin konten ternyata salah kan? Ocha membawa berita yang fake gitu loh. Nih, kalian dengerin suaranya ya. Suaranya tuh kayak M13 biasa, tapi ya apa ya, volumenya lebih kecil banget, jauh lebih kecil. Ya, kalau menurut Oce malah ya harusnya kayak gini nih pas main ini gak ada sama suaranya karena Oce udah tes ya di mode multiplayer match biasa bukan Ranked, Oce udah tes. Kalau misalnya kita lagi main tuh kan ada suara step duk-dak, dukdak dukdak dari teman kita atau musuh lah, ma Bro, ada suara uh, radionya ya kan. Nah itu tuh bener-bener hampir nggak kedengeran Jadi ini membantu banget sih bro ya Nih bandingin sama M13 Tadi itu pakai suppressor Nah M13 nya tuh Berikan nah, suaranya bro Ya Itu yakin tuh kalau misalnya Kalian bunuh musuh Dan musuhnya itu deketan Nama temennya juga Itu kalian bisa mati mah, bro Karena ya nggak siap gitu loh Ya udah ya, siapin M13 Yang biasa juga nah, Suaranya Suaranya besar, suaranya besar, min. Nih, tadi kan uh, M13 Oca pakai suppressor. Nah, sekarang nih, tanpa suppressor, oke. Okay? Yang ngebak Sama suaranya. Sama ya. Wah, Sama bro suaranya. Ini Oca benar-benar nggak sengaja, mah, bro. Karena M13 ini lagi di-buff, jadi Oca tes pakai M13 lain ya. Oca pengen nyobain aja buff gitu loh ya. Ngerasain buff-nya. Tapi apa soal ini kok wah menarik ini mah bro ya ada suaranya At least samar-samar ya yuk, let's go kita langsung coba main ke ranked nak bro. Oke okay, mah bro, udah di dalam game, tapi Oce nggak tahu nih mah bro, kalau dari musuh tuh kedengeran atau enggak. Ya. Nice bro. Tafsir dua. Suaranya samar bro Wah gila gak ada suaranya mah, bro Ya. Bapak baru banget sini mah, bro Wah, aja mati mabr. bro Oke, oke. Nam gua dulu. Hati-hati lagi lu, Bro. hati lo lu, Bro. Wah, gua ke sini bro ya di benda sini ya wajibnya juga suka sama Iron Set ya bro menarik sekali wow mati lho bro, mati, bro. Hm. mati lagi deh bro mati lagi loh Wah gimana itu musuhnya, Wei? Woc, oh, sudah melihatnya, Ma Bro. Maafin Woc, Ma Bro ya. Jangan lupa di zoom pic. Oh, Oke. Okay. Ah, oh, Woc udah mantap teman padahal ada Bro, temen Woc kurang injaknya nih. Saya semangat Bro. Kita pasti comeback kok. Mantap kali mah bro Gila Tapi kalau enam empat, enam empat, enam empat, enam empat, enam empat, real Main tembak tembakan enam ketik apa hati-hati bro kalem kalem kalem wah ma am, Bro, ucepat yang main SKSnya loh, gokil sekali ma Bro. Tapi misalnya kalau dari musuhnya juga samar-samar, ma Bro, ini gokil banget sih. Mantap sekali ma Bro. Oh ayolah bro Menangin bro hmm, Mantap Mantap sekali mah bro Wow, oh, gold skill mah bro Udah ember lecek deh teman-teman oca, mau teman bantuin injek ini kuara sekali si mambu ini oca akan membantu injek semampu oca mantap mantap nice beja bro beja bro lupa setup, mantap Bro. Weh, ada ultima Bro. Aduh, banyak padahal. Konset. Mana ya Wah, itu lagi dia mah bro. Aduh mantap. Iya bang, nih kauai. Mantap sekali. Kayaknya nggak ada suaranya dong. Ini om, temen kita eh musuhnya nggak kedengaran lagi. Harusnya tahu jadi di mana. Oh jadi bokong. Ayo kambek, come back syukurin lo enggak kan? kedengeran kan Syukurin kan? Syukurin. Syukurin enggak kedengeran, mal oh, Bro. Ah, jamkil berapa nih? 50 kayaknya. Iya. Ini lebih. Tapi, mal Bro ya. Wah. Ini the best sih, mabru, ya, mal Bro ya. Menurut kalian gimana, Ma Bro? Gak ada suaranya loh, Ma Bro. Maksudnya tetap <tuk> <itu> ada, <tuk> Jadi ini membantu kalian banget nih, kalau misalnya, <tuk> untuk mendengar spare ya, arah tembakan musuh. Kalian tuh jadi tahu semuanya, Ma Bro. Wah, mantep sih. Pokoknya, poin Oca sampai 600, 150, 2. kill, emang nih, M13 payung, Lu arah banget, bro. Asli gak habis thinking men eh semua bro ya, teteh sampai ke lima puluh lo ya Tadi yang tahu kalau ini ucedm sama Bro ya, war war war sepertinya sudah lumayan dikenal lah. Saatnya kita harus ganti nickname lagi nanti. Itu ya. udah mau kayak gitu aja untuk video kali ini, Ma Bro. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa subscribe serta aktifin loncengnya Ma ya. ya. Kayaknya gitu aja untuk video kali ini, Ma Bro. Terus untuk kalian yang pengen beli akun cdm langsung aja komen instagram kita jublin Ma Gak hanya akun cdm, pubg, fmf, dan game lainnya ada juga di sana Ma ya yang pastinya aman, terjangkau dan Sultan Sultan akunnya Ma Bro. Oke, yuk, see you mah Bro. ada semua ya. <guluh> Ini baru banget Ma Bro. Jangan kasih tahu yuk. GM dah ya. Ntar malah di nerf. Yang maksudnya malah di fix. Padahal lo masih pengen make <guluh> Yaudah. Ya udah semuanya. See you next.